assalamualaikum teman-teman halo ketemu lagi di samgusu channel oke di video kali ini sesuai dengan janji saya di video-video sebelumnya dan beberapa teman yang udah request saya akan buatkan tutorial tentang cara membuat subtitle video dengan mudah beberapa bulan yang lalu saya udah pernah bikin postingan di halaman komunitas dan sempat ada yang lagi juga di kolom komentar kemudian waktu kemarin saya live streaming juga saya bahas itu dan ada juga yang request nah baru kali ini saya sempat untuk buatkan tutorialnya jadi eh, di sini akan saya buatkan tutorial gimana caranya untuk membuat subtitle video dengan mudah enggak perlu ngetik-ngetik ya enggak perlu ngetik-ngetik dan enggak perlu bisa bahasa Inggris nah jadi kita akan buatkan tutorial eh, kita akan buatkan subtitle video kita dari yang bahasa Indonesia kita buatkan subtitle bahasa Inggris Uh, tujuannya membuat subtitle ini adalah untuk uh, menjangkau penonton yang lebih luas Kalau di video saya sebelumnya saya sudah bahas Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan di Youtube adalah menjangkau penonton yang lebih luas Dalam artian kita bisa menjangkau penonton dari luar negeri Terutama yang uh, ada di Amerika, England atau uh, di tempat-tempat lain yang mayoritas menggunakan bahasa Inggris Atau setidaknya dengan menggunakan bahasa Inggris Video kita akan lebih bisa ditonton oleh penonton di seluruh dunia Karena bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan umum di seluruh dunia Nah dengan menggunakan subtitle ini Ketika ada penonton luar negeri yang nonton itu Setidaknya mereka bisa memahami apa sih isi video kita dari subtitle ini oke okay, sebelum dimulai tutorialnya buat teman-teman yang belum subscribe di subscribe dulu channelnya ya dan jangan lupa di tekan tombol like nya juga oke okay, langsung aja kita mulai ke tutorialnya oke okay guys untuk buat subtitle di video kita pertama harus masuk ke creator studio ya, atau youtube studio bisa dari HP atau dari laptop kalau dari HP buka YouTube studio yang versi website ya supaya tampilannya lebih lengkap kalau lewat aplikasi YouTube studio kayaknya nggak bisa jadi dari YouTube studio pilih konten yang mau di kasih subtitle kemudian pilih Misalkan ini oke, ini pilih detail, kemudian di sebelah kanan kita cek dulu. Subtitlenya udah ada atau belum di sini? Nah, ini udah ada, ini otomatis yang dibuat oleh Google, oleh YouTube. Ini subtitle otomatis. Nah, oke, kalau udah terkhusus. Nah, kemudian kita tambahkan subtitle yang lain. Misalkan mau nambah subtitle bahasa Inggris, klik dari sini, pilih subtitle, kemudian, nah di sini ada tambahkan bahasa, lalu cari bahasa Inggris Amerika. Oke, okay. nah di sini ada subtitle untuk judul dan deskripsi ini gampang banget ya tinggal di salin kemudian translate di Google Translate um, buat yang belum tahu cari translate nah kayak gini nah tampilannya seperti ini karena mau Indonesia ke Inggris kita balik dulu nah dari dari Indonesia ke Inggris kita paste paste di sini, udah kemudian salin tempel di sini. nah gampang kan di deskripsi juga sama kita salin deskripsinya copy kemudian translate di Google translate kemudian copy lagi hasilnya nah paste di deskripsi bahasa Inggrisnya. Nah, lakukan semua di deskripsi itu sama. Tinggal di pilih, kemudian salin. Nah, setelah disalin, translate di Google Translate, kemudian hasilnya di copy paste taruh di deskripsi yang sebelah sini yang Inggris. Nah, lakukan semua sampai selesai. Kalau udah selesai, tinggal di publish. Nah, Oke, okay, sekarang kita tambahkan subtitle dari videonya. Kalau tadi kan judul dan deskripsi sekarang dari subtitle videonya. Klik tambahkan. Nah, ini ada fitur baru dari Google ini ada namanya terjemahkan otomatis. Ini dari kita cek dari yang awal tadi ada bahasa Indonesia, maka tinggal klik ini. Nah, ini dia udah jadi detail bahasa Inggrisnya kita nggak perlu ngetik kita nggak perlu ngetik uh, kita nggak perlu mikir bahasa Inggrisnya cuman kita harus teliti beberapa kata ada yang salah tahkep kayak ini misalkan semgosu dibacanya sanggau nah diedit kemudian dicari-cari kira-kira ada kata-kata yang kurang pas atau kalimat yang kurang pas dalam bahasa Inggris silakan diedit atau mungkin waktunya ada yang kurang pas bisa diedit juga kayak contoh yang ini sebentar nah ini ini kan waktu bumper ini ada teks padahal enggak ada omongan di situ nggak ada kalimat di situ maka ini harus kita edit timelinenya caranya yaitu kita pause dulu videonya dan kita geserin di timelinenya share sampai di mana kira-kira tadi mulai ngomongnya. Nah, play lagi. Oke, di sini. Nah, ini kira-kira di. Nah, di 2013 Maka ini diedit timelinenya jadi di sini 20 Nah, di sini 11 lah cara supaya lebih awal. Oke. Di, kita tarik lagi, kita tes. Nah, itu dia, hilangkan langsung ke sini tambahnya. Jadi, gitu aja gampang banget kalau udah ada subtitle otomatis yang bahasa Indonesia, tinggal translate otomatis semuanya. Udah jadi kayak gini, kita tinggal merapihkan uh, waktu munculnya, waktu keluarnya, uh, waktu selesainya kemudian kita koreksi kalimat-kalimatnya atau kata-katanya yang mungkin ada salah cerna atau salah kurang tepat dalam pengertiannya kita bisa mengganti eh, kayak gini nih ini kan keyboard padahal saya bilangnya keyword mungkin lidah lidahnya orang Indonesia nggak itu ya jadi dia salah cerna Google nya jadi salah nah kayak gitu-gitu itu yang perlu kita edit kita rapihkan kalau sekiranya dirasa semuanya udah cukup udah bagus udah benar, ya udah tinggal dipublikasikan. sekarang kita akan coba untuk yang eh uh, uh, subtitle manual yang kita translate manual misalkan yang otomatis itu belum ada gitu ya kita cek dulu di sini nah ini udah ada kita tinggal salin kalau mau ditranslate ke google translate <tuh> kemudian buka subtitle tambah bahasa sama kayak tadi kemudian pilih bahasa yang mau dimasukkan ditambahkan bahasa inggris misalnya oke okay. kita langsung ke subtitle aja ya yang bahasa inggris tambahkan kemudian kita coba yang manual nah yang manual ini ini baru ini termasuk fitur baru ya seperti otomatis kalau sebelumnya ini nggak ada kayak gini jadi kalau saya dulu bikin itu manual ya ketik manual time line juga bikin manual kalau ini udah otomatis dari YouTube udah ada jadi kita tinggal translate kata-kata yang ada di atas ini ini kan di atas kolomnya ada bahasa Indonesia nah ini kita tinggal copy Kemudian paste di Google Translate. Nah, kemudian hasilnya kita copy, kita paste di kolom subtitle. Nah, udah kayak gini dah selesai. Jadi, tuh udah nongol jadi bahasa Inggris. Terus di bawahnya juga sama lakuin, lakuin kayak gitu ya. Ini kalau ada yang salah, ini dia di... kalau dirasa ada kalimat-kalimat yang kurang pas bahasa Inggrisnya ya silahkan di-edit di disesuaikan oke okay, nah ini lagi sama di copy kemudian di paste di Google translate kemudian hasilnya di copy dan di paste di kolom subtitle udah lakuin itu semua sampai selesai nah kalau kira-kira teman-teman paham dengan bahasa Inggris ya silahkan di diteliti ini, translate ini karena terkadang ada bahasa-bahasa yang kayak nggak sesuai gitu dengan tertib bahasa Inggris. Kalau teman paham, silahkan diteliti kemudian di edit, Kalau nggak paham bahasa Inggris, ya ya udah nggak apa-apa. Terima aja kayak gitu otomatis. Ya, paling nggak mereka, orang-orang yang baca yang ngerti bahasa Inggris itu paham lah. Maksudnya itu apa gitu, intinya itu apa mereka paham. Jadi edit edit katanya dan lain-lain Nah kalau udah selesai tinggal di publikasikan nah itu dia tadi teman-teman tutorial membuat subtitle dengan mudah gampang banget kan ya kita nggak perlu ngetik-ngetik dan kita nggak perlu uh, mempelajari bahasa Inggris kita cukup pakai uh, teknologi yang ada Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, semoga bisa mempraktikannya untuk membuat subtitle di video di channelnya masing-masing. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di sini. Dan jangan lupa klik tombol like-nya, kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran silahkan tulis di komentar di bawah. See you on the next video, Assalamualaikum.